Ini loh, guys, ini baru muncul, udah abis nih ngelive. Saya aja owner kebagian dua biji. Memang <laughs> ini dahsyat ini, yang mau operasi torak, ya. Tuh nggak jadi loh gitu. Uh, punya keterangan yang net, ini insya Allah akan beres. Apalagi untuk menjaga kesehatan itu. Ya, saya ini udah lemas-lemas, pakai ginian cus gitu selanjutnya, keren lagi. minum aja bus Udah, uh, udah siap sholat malam ini <laughs> Oke okay, ya, semangat ya Nih, you know jangan lupa Kasih orang tua nih yang Yang apa, mati Yang susah berdiri Udah berdiri susah duduk hmm. Sholat biar enak ya Yang kaki sepeda biar biar biar lancar Darah oksigen yang lebih bismillahirrahmanirrahim Allah memesan